I'm going to do it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 You <laughs> did. Assalamualaikum, pemirsa. Yuyu Wahyu Channel, jumpa kembali dalam hiburan kuda renggong Sumedang ini. Ketika rekan-rekan di Sindang Kramat ada tujuh kuda renggong yang lagi joget di sini, bersama musik seni, tanji, medal putra, sauyunan, Citimun kecamatan Cimalaka, Sumedang. Mari kita sama-sama menyaksikan di saluran Yuyu Channel, Dukung terus dengan cara di-like, share dan subscribe. Selamat menyaksikan. Yeah! so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 turun